untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Blasti tentunya Baik para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Langsung aja mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan Alhamdulillah kita mendapatkan informasi dan pastinya kabar gembira Lagu sekali seumur hidup Persahabatnya official music video Sudah tembus 31 juta kali ditonton Wow, Alhamdulillah banget Persahabatnya luar biasa Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Semakin banyak lagi dari orang-orang baik Yang selalu tulus mensupport karya terbaik Bunda Lesti Kejora Kita simak juga persahabatnya Kalimat komentar yang diberikan di antaranya dari akun pintu Doraemon Lesti Alfatih mengatakan Masya Allah cepet banget naiknya Alhamdulillah Insya Allah banget ya, kita selalu bersyukur Alhamdulillah makin kesini raja Bunda Lesti kejuran makin dinaikkan Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu berkarya dan selalu memberikan karya terbaik Selanjutnya disimak juga bersahabat asupan Asuman vitamin yang sangat membahagiakan kita dapatkan ketika melihat postingan abang L Yang lagi bareng dengan Anin Masya Allah ada ustadz cilik nih Ayang gue lucu ganteng banget sih Aduh masya Allah banget ya Oh ini pun diunggah kembali Oleh uncle Lovers Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Tabarakallah Ustadz Cilik Cenah Muhammad Al Fatih Anusoleh Kasef Bagir, masyaAllah banget ya. Mudah-mudahan abang El selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin ya Robbal Alamin. Berikutnya kita lihat juga persaudaraan, ya ada sebuah postingan kalimat dari Alfat 21. Stop normalisasi KDRT, cerdaskan bangsa dengan tidak menormalisasi yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara kita lihat juga dan disimak baik-baik dengan kalimat caption yang dituliskan jadi publik figur hati-hati dalam berbicara enggak, makin lama Oh makin bikin gerah padahal musim hujan ini yuk jangan berhenti terus edukasi setiap kebenaran harus disuarakan Perempuan bukan makhluk kelas 2 yang bisa dengan seenaknya diperlakukan semua pria Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun nauran skor gemoy mengatakan semangat buat berisik proses hukum harus dijalankan masalah rujuk itu biar keputusan Lesti aja karena dia yang menjalankan betul sekali kita lihat juga persahabat komentar dari Lesti Fati 300922 kawal kasus ini sampai pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya semangat Wow ini mengenai pembahasan Pernyataan kakaknya Rizky Milar Bang Besi Kumbang yang menyampaikan sebuah Pernyataannya bahwa KDRT itu adalah keharmonisan dalam rumah tangga Hingga membuat warga Konoha pun bersahabatnya Tentunya tidak respek dengan pernyataan yang disampaikan Selanjutnya kita lihat juga postingan lain Abang El Masya Allah ini mah ganteng banget ya Abang Fatih Sudah berada di kota Mekah Masya Allah bareng bundanya Senyuman abang yang selalu membuat kita semakin bahagia Luar biasa Baik ganteng, baik soleh Kebanggaan bundanya pasti ya, Masya Allah Dan tentunya kita lihat juga persahabat ya unggahan emaknya Lesti Fatih Ada sebuah kalimat yang diunggah atau yang diposting Kdrt keharmonisan dalam rumah tangga, cie katanya. T ya lagi ramai banget di pembahasan pernyataannya, Bang Bensi Kumbang mengenai keharmonisan dalam rumah tangga disamakan dengan kdrt. Wow, tentunya kita selalu menunggu. Kabar terbaru dan pastinya kita selalu menunggu keputusan yang dilontarkan oleh keduanya antara Lesti dan Rizky Bilar Tetap doakan yang terbaik untuk Muda Lesti Semoga keputusan yang apapun diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate, dan pasnya kabar-kabar bahagia mengenai Lestih Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.